Kita sekarang bicara tentang uh, bagaimana sih kiat-kiat untuk menyusun Motivation Letter. Uh, uh, next, Mas. Oke, okay. uh, pertama-tama banyak dari teman-teman saya juga sebetulnya uh, uh, untuk menyusun Motivation Letter itu uh, biasanya mereka kebingungan harus mulai dari mana. Nah. Uh, di sini saya mencoba untuk develop satu uh, flow supaya uh, setidaknya bisa memberikan bayangan ke teman-teman tentang uh, uh, uh, mulainya dari mana sih. gitu. Jadi pertama kita sebetulnya harus tanya dulu ke diri kita, sebetulnya uh, uh, untuk kuliah ini uh, uh, kita mau kemana dan kita mau memilih uh, uh, program apa. Karena uh, apabila dari awal kita belum belum menentukan nih uh, istilahnya posisinya di sini kita belum menentukan dari segi uh, negara kita mau ke negara mana, kemudian dari segi universitinya juga kita belum belum tahu mau kemana. Uh, ini bisa menjadikan uh, bapak ibu atau teman-teman uh, kesulitan karena dalam develop uh, uh, motivation letter kita kan perlu research informasi ya. Tapi kalau bapak atau ibu tidak tahu tujuannya atau goalnya mau kemana, maka akan sangat banyak direktori yang harus Bapak-Ibu akses sehingga uh, bisa menyebabkan informasi itu justru menumpuk di kepala. Jadi uh, yang pertama kita lakukan kita harus tentukan dulu, uh, uh, uh, kita kerucutkan dulu alternatif kita dari segi negara, kemudian dari segi kampus, kemudian dari segi programnya. Setelah kita dapatkan uh, uh, uh, pengerucutan tersebut baru kita kemudian memulai untuk melakukan research. Research ini sangat penting, hampir di semua uh, literasi terkait penulisan uh, motivation letter itu mereka menempatkan research itu di poin pertama. Nah, uh, uh, apa saja sih yang perlu kita cari informasinya, gitu kan. Nah, yang pertama itu tadi, kita uh, uh, kita perlu tahu juga sebetulnya dari segi personal kita, dari segi background, uh, uh, background kita itu mau dibawa ke future, gap, future ground yang seperti apa, gitu kan. Uh, uh, uh, Bapak-Ibu perlu, perlu uh, uh, menilai kembali atau mengelaborat, mengevaluasi kembali dari segi background pendidikan Kemudian background karir uh, Bapak-Ibu sekalian Kira-kira untuk uh, kedepannya kalian bagaimana melihat diri kalian dalam 3, 4, 5 tahun ke depan Sebagai future groundnya Nah berangkat dari sana kemudian kita menentukan uh, uh, uh, uh, kampus atau programnya Yang kita kerucutkan tadi kita Uh, mulai membrowse atau uh, surfing ke website-website dari universitas-universitas yang sudah kita kerucutkan tadi. Kalau bapak dan ibu pernah coba misalnya uh, masuk ke salah satu website universitas biasanya pada saat kita masuk ke satu uh, website universitas itu ada banyak sekali menu, sub-menu uh, yang tersedia di dalamnya sehingga bisa jadi sebetulnya pada saat kita coba uh, uh, uh, mengakses satu website uh, universitas bisa jadi satu website itu saja butuh waktu beberapa jam untuk kita bisa obtain uh, fully uh, uh, uh, untuk bisa well informed dari satu website itu karena memang didesain desain websitenya itu sangat uh, uh, padat ya, informasinya sangat banyak, direktorinya sangat banyak. Makanya kenapa uh, sangat penting untuk kita mengerucutkan uh, uh, uh, pilihan-pilihan universitas yang mau kita tuju. Kemudian yang ketiga juga kita juga perlu sebetulnya untuk meresearch informasi-informasi additional misalnya terkait uh, uh, sosial kultur di sekitar kampusnya seperti apa karena kan biasanya tiap orang punya preferensi yang berbeda-beda ya terutama dari segi uh, untuk untuk social livingnya bisa jadi setiap orang punya, punya opsi atau uh, uh, preferensi yang berbeda-beda misalnya saya pengen kampus saya itu dekat dari kota misalnya, atau dekat dari bandara misalnya, atau saya pengen kampus saya itu ada masjid di sekitarnya gitu kan. Ya. Nah itu juga nggak uh, uh, uh, apa-apa, kita, kita kumpulkan informasi-informasi itu untuk memantapkan pilihan kita. Nah, uh, uh, poin-poin yang kita temui ini penting untuk Bapak Ibu dokumentasikan supaya pada saat kita mulai menyusun uh, tulisannya, apabila ada info yang ingin kita recall, kita sudah punya uh, file uh, uh, apa, rekapitulasi dari informasi-informasi uh, uh, uh, yang sudah kita cari. Nah, di slide selanjutnya, Mas, Mas Rito, uh, setelah kita uh, mencari uh, informasi, setelah kita mencari informasi, uh, Mas Rito bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, eh, kita perlu tahu sebetulnya dari dari research ini informasi apa saja sih yang perlu kita cari, gitu Bapak-Ibu. Nah, di sini saya munculkan beberapa eh, link ke official website dari beberapa universitas di Belanda. Ada Leiden University, ada Utrecht, Eindhoven, eh, Amsterdam, Groningen, eh, Erasmus, Wage, Maastricht, sama Delft. Sebetulnya masih ada beberapa lagi uh, universitas lain, tadi juga ada disebutin Mas Aiman 20 uh, University tapi uh, inilah kira-kira uh, uh, uh, universitas-universitas yang cukup sering kita dengar kalau kita berbicara tentang uh, edukasi di Belanda atau pendidikan di Belanda. Kemudian selain kita mencari informasi terkait uh, program atau uh, uh, uh, uh, uh, apa uh, info terkait universitinya saya juga pada saat itu cari informasi-informasi tentang publikasi, research, profesor, kemudian seminar dan afiliasi dari universitas saya. Uh, ini menurut saya juga perlu karena uh, pada saat kita menyusun motivation letter sangat penting bagi kita untuk uh, demonstrate bahwa kita itu well informed atas program yang ingin kita ambil. Nah makanya salah satu uh, poin yang pada saat itu saya munculkan di motivation letter saya adalah terkait publikasi dari salah satu profesor di sana. Itu saya kaitkan dengan uh, uh, uh, rencana teksi saya, jadi uh, antara rencana study dengan uh, uh, proyek yang memang sedang dikembangkan di sana itu bisa saya tunjukkan ada koneksinya. Kemudian uh, world ranking, nah ini juga mungkin uh, sebetulnya tidak begitu tidak begitu uh, relevan juga untuk dimunculkan di motivation letter tapi world ranking ini bisa memberikan uh, apa ya membuat teman-teman lebih mantap untuk memilih universitinya jadi kalau kita tahu ranking uh, ranking kampusnya ranking berapa uh, itu bisa menambah apa ya kepercayaan diri bapak ibu atau teman-teman untuk memantapkan pilihannya tapi uh, balik lagi ini kembali ke masing-masing personal ya karena ada juga orang yang nggak uh, peduli kampusnya ranking berapa yang penting bisa berangkat gitu kan itu ada nggak uh, apa-apa gitu tapi uh, memang ada juga beberapa teman-teman yang uh, uh, uh, uh, worldwide reputation itu cukup penting untuk dijadikan sebagai considerasi mereka memilih kampus uh, kalau saya pribadi saya sendiri juga pada saat itu uh, saya menjadikan ranking kampus ini sebagai salah satu uh, filter pertama saya karena memang untuk uh, program International Tax Law uh, Leiden University pada saat itu masih masuk peringkat top 5. Dia peringkat tiga di tahun 2019. Jadi uh, uh, uh, memang salah satu orientasi saya ya uh, seberapa seberapa bonafid sih program yang saya pilih itu di di di kancah, di kancah uh, apa Uh, perkuliahan worldwide itu. Nah jadi ini beberapa contoh uh, uh, uh, link dan uh, materi yang Bapak Ibu perlu kumpulkan sebelum kemudian kita mulai uh, develop uh, motivation letternya. Nah di slide selanjutnya setelah kita uh, berbicara tentang Uh, background kita kemudian kita sudah mengumpulkan sudah cukup uh, mengumpulkan informasi-informasi yang relevan di riset kita sebelum kita mulai kita juga perlu uh, memahami uh, apa ya common knowledge terkait motivation letter. Nah ini semua saya kutip dari uh, uh, uh, sumber di Eropa di bawah saya siapkan hyperlinknya jadi kalau mau dibaca detail nanti juga bisa. Pertama adalah bahwa uh, tidak ada formula spesifik untuk menyusun motivation letter. Jadi, kalau Bapak Ibu mencari satu pakem yang fix untuk menulis uh, motivation letter, itu sebetulnya tidak ada, karena memang motivation letter ini diarahkan untuk kita uh, uh, uh, mem memperkenalkan diri kita ke pembaca itu secara utuh dan secara unik. Jadi, uh, uh, be yourself, be yourself, itulah yang kita cantumkan di dalam motivation letter kita. Uh, hindari terlalu banyak mengutip atau uh, mengcopy uh, motivation letter dari orang lain karena nanti juga ada isu originalitas yang itu juga menurut saya penting bagi orang-orang uh, bagi komite-komite kampus untuk uh, menilai orang ini uh, uh, apa bisa develop uh, creation-nya sendiri apa enggak sih gitu kan uh, ini saya kutip dari European Higher Education Fair kemudian yang kedua kita juga perlu tahu perbedaan antara uh, Personal Statement dengan Motivation Letter. Nah, jadi di Eropa itu ada dua biasanya jenis surat yang kita gunakan untuk apply kampus Bapak Ibu. Ada namanya Personal Statement, ini biasanya di level Bachelor uh, atau uh, apa Sarjana itu biasanya mereka mintanya Personal Statement. Tapi kalau untuk level Master, kemudian mungkin juga untuk PhD karena saya belum PhD, Biasanya yang diminta itu adalah motivation letter. Bedanya apa? Nah kalau personal statement itu kita lebih mempromosikan uh, diri kita. Jadi kita lebih berbicara tentang diri kita sendiri. Karena kan memang orientasinya kita uh, uh, uh, uh, by default di level bachelor itu belum, belum bekerja misalnya. Jadi masih uh, kita belum berbicara tentang karir tapi kita lebih berbicara tentang diri kita seperti apa. Nah itu personal statement. Tapi kalau motivation letter, di situ kita sudah mulai berbicara tentang masa depan. Jadi kita sudah mulai berbicara uh, bagaimana uh, uh, program yang mau kita pilih ini itu nanti bisa berpengaruh ke karir kita. Nah itu bedanya antara uh, personal statement dan motivation letter. Ini saya kutip dari The Bachelor's Portal, juga dari, uh, uh, sumbernya juga dari dari uh, Europe uh, website. Kemudian yang ketiga, per perlu kita uh, fahami bahwa motivation letter itu bukan pengulangan dari CV. Tapi jangan sampai di dalam motivation letter itu kita menyebutkan sesuatu yang baru yang sama sekali tidak pernah kita sebutkan di CV. Jadi agak, agak, agak dangling ya, agak susah nih uh, uh, wordingnya jadi. Motivation letter itu jangan kita buat sebagai uh, elaborasi semata dari CV kita, tapi sebisa mungkin informasi yang kita cantumkan dalam motivation letter itu, itu semuanya relevan dengan CV kita. Jadi kita tidak sekedar mengulang uh, informasi di CV, tapi uh, uh, kita menjelaskan bagaimana CV kita itu, poin-poin CV kita itu, uh, bisa relevan dengan program dan karir yang akan kita pursue ke depannya. Uh, karena banyak orang yang uh, fail men, men, menyusun atau menyusun motivation letter yang kurang sukses karena mereka hanya sebatas mengulang apa yang ada di CV mereka begitu uh, uh, kalau berdasarkan the Netherlands Education Group ini saya kutip dari sana mereka menyebutkan bahwa si, uh, apa motivation letter itu harus bisa mengcover uh, uh, penjelasan yang tidak bisa Uh, atau tidak muncul atau uh, tidak terjelaskan secara detail di dalam CV kita. Tapi jangan sampai hal itu adalah hal yang sangat baru. Jadi tidak tidak relevan nih antara CV dengan motivation letternya. Nah selanjutnya uh, motivation letter itu uh, dokumen yang penting. Jadi memang kita perlu perlu waktu sebetulnya. Tidak harus motivation letter itu selesai kita susun dalam waktu semalam. Jadi uh, take your time, take your time. Uh, Uh, untuk mereview, untuk membaca ulang, untuk beristirahat, jadi tidak jangan buru-buru lah untuk develop uh, motivation letter ini because it's an important document for your application, jadi penting, krusial uh, banget motivation letter ini untuk uh, uh, uh, menarik perhatian komite gitu kan. Kemudian uh, pastinya kita harus develop outline dulu karena outline ini bagaimanapun juga uh, penulisan apapun itu outline ini menjadi uh, kerangka yang membantu kita untuk develop isinya gitu kan. Nah di uh, slide selanjutnya Mas Rito setelah kita uh, sudah paham konsep motivation letter seperti apa kemudian kita juga sudah tahu mau kemana uh, kita sudah punya mengumpulkan tadi materi-materinya sekarang kita mulai menulis Bapak Ibu tadi outline sudah kita tu, uh, sudah kita develop. Nah. Uh, Tadi saya bilang bahwa Motivation Letter itu tidak ada pakem, pakem uh, fix-nya tapi uh, di dalam Motivation Letter kita penting untuk kita pahami bahwa ada beberapa poin yang harus bisa kita address, yang harus bisa kita jelaskan di dalam uh, Motivation Letter tersebut. Nah dari perspektif Belanda sendiri ini saya kutip dari uh, inholland.ml how to write a letter of motivation jadi mereka memberikan uh, uh, beberapa contoh pertanyaan yang harus kita jawab uh, uh, yang kemudian bisa kita jadikan sebagai elemen dari motivation letter kita. Sebetulnya ada beberapa pertanyaan lagi selain dari dari dari list ini nanti teman-teman uh, bisa coba akses di link yang saya provide di bawah. Pertanyaan-pertanyaan uh, ini personally sangat membantu saya Bapak Ibu pada saat saya menyusun motivation letter saya pada saat itu karena di sini betul-betul saya tahu eh, dari perspektif orang Belanda dari perspektif komite atau HRD kampus di Belanda eh, poin apa saja sih yang ingin mereka ketahui dari aplikasi kita gitu nah dari pertanyaan-pertanyaan inilah saya kemudian bisa eh, mendevelop isi dari motivation letter saya jadi misalnya di situ pertama mereka ingin tahu Uh, goal, goal karir kita apa sih kemudian, uh, di sektor mana kira-kira uh, uh, kita ingin uh, uh, uh, menerapkan ilmu kita setelah selesai kuliah. Jadi uh, itu tadi, jadi motivation letter itu kita berbicara tentang proyeksi ke depan, kita mengaitkan uh, uh, antara background kita, pendidikan yang akan kita ambil dengan rencana karir kita seperti apa, itu kita jelaskan di motivation letter. Kemudian kenapa kita memilih program tersebut? Apa saja sih yang ditawarkan oleh program ini sehingga kita tertarik untuk masuk sana? Nah inilah pentingnya di sini kita melakukan riset terlebih dahulu ke website universitasnya karena kita pengen tahu program ini isinya apa saja sih gitu kan? Jadi jangan sampai kita uh, bikin motivation letter tapi kita tidak tahu program-programnya apa. Kemudian uh, apa yang sangat spesial dari program ini? Nah, kalau contohnya misalnya di program saya itu sangat bagi saya sangat spesial karena dia advance profesional yang memang betul-betul fokus di uh, uh, tax law misalnya, internasional tax law. Kemudian dari segi afiliasi program saya itu berafiliasi dengan organisasi-organisasi internasional yang di pekerjaan sehari-hari saya itu memang saya sering berhubungan dengan organisasi-organisasi tersebut, misalnya seperti itu. Nah. Lagi-lagi informasi ini harus kita obtain dari research. Kemudian uh, kenapa kenapa Anda merasa bahwa Anda kandidat yang cocok untuk program ini. Nah ini di sini kita harus menggali nih kreativitas kita untuk menjelaskan kenapa sih saya cocok di program ini. Uh, what knowledge and skills you gathered in your previous education. Nah, kita juga perlu menjelaskan background educational background kita seperti apa, kemudian contoh uh, karir kita seperti apa, uh, nyambung enggak dengan program yang akan kita ambil? Kemudian uh, uh, bagaimana Anda menjelaskan personality Anda? Nah ini mungkin lebih ke psikologinya ya, jadi karena beberapa beberapa kampus, beberapa program kan mereka juga ingin melihat uh, uh, karakteristik dari uh, kandidat yang sedang di ini seperti apa sih? Kemudian yang terakhir, uh, kenapa Anda ingin berkuliah di Belanda misalnya? Ini contoh-contoh pertanyaan yang bisa membantu kita untuk develop isi motivation letter kita. Tidak harus semuanya kita jawab, jadi tidak harus semua pertanyaan ini kita munculkan atau kita jelaskan jawabannya di motivation letter kita karena uh, uh, kita juga perlu untuk menyusun motivation letter itu yang jelas padat singkat ya. uh, seperti dijelaskan di slide